Halo guys selamat semuanya kembali lagi di channel dan di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membaca berita yang terbaru lagi oke kita langsung aja simar 1 persatu 1 presetnya oke okay, lanjut ke versi yang kedua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 oke okay, lanjut ke versi yang kelima oke okay, lanjut ke versi yang keenam Lanjut ke peristiwa yang ke-7. Oke, lanjut ke peristiwa yang ke-8. Okay, lanjut ke versi yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-10. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12. Oke lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 ya Oke lanjut ke peristiwa yang ke-15. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke tujuh belas. Oke, lanjut ke episode yang ke delapan belas. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 lanjut ke versi yang ke-21 oke okay, lanjut ke versi yang ke-22 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi yang ke 23. Oke, lanjut ke episode yang ke-24. <SILENGALAN> Oke, lanjut ke episode yang ke-25. sedih mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya